assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi dengan saya di channel renan pranata teman-teman di video kali ini saya ingin memberikan tips atau cara bagaimana kita bisa mendapatkan koin yang banyak dengan mudah di aplikasi snack video teman-teman sebelum saya masuk ke pembahasan atau kita, atau saya masuk ke tutorialnya buat teman-teman semua untuk jangan lupa like comment dan share video ini ya teman-teman jika video ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan yang paling penting untuk jangan lupa subscribe dan tombol dan tekan tombol loncengnya teman-teman Terima kasih jadi jangan lama-lama langsung saja masuk ke tutorialnya jadi pertama-tama kita masuk ke aplikasi snack video ya teman-temannya nah di sini saya sudah punya aplikasi snack videonya teman-teman kita tinggal masuk aja teman-teman bagi eh, buat bagi teman-teman yang belum punya aplikasi Snack Video, kalian bisa mendownload di uh, di uh, Play Store ya teman-teman ya. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Snack Video teman-teman. Nah setelah kita masuk ke aplikasi Snack Video teman-teman, nah teman-teman jangan lupa untuk uh, cari logo koin atau logo emas ya teman-temannya jangan lupa untuk uh, cari logo koin atau logo emas. kalau uh, logo itu tidak muncul teman-teman, nah ini udah muncul logonya teman-teman. kita klik aja uh, logo emasnya ini teman-teman. Nah, oke, okay. setelah kita uh, masuk ke logo emasnya dan kita masuk ke undangan ini teman-teman. ini jangan lupa teman-teman scroll ke bawah ya teman-teman, karena uh, di sini ada undang dan uh, ada uh, mengundang teman yang lewat mulailah ini teman-teman. Jadi kita semua harus uh, masuk melalui yang mulai lewat yang mulailah ini teman-teman. Jadi kita klik yang mulailah ini teman-teman. Nah setelah kita ma masuk kita akan uh, masuk ke sini teman-teman untuk mengundang teman ya. Setelah itu setelah kita nyampe sini kita, kita pencet uh, yang mengundang teman ini teman-teman. Nah, kita akan disarankan untuk, uh, masuk, untuk membagikan atau menggunakan teman ini lewat WhatsApp, Facebook, atau Messenger teman-teman Tapi kita memilih yang salin aja ya teman-teman Setelah ini disalin teman-teman, kita langsung keluar Keluar dari aplikasi Snack Video, kita masuk ke catatan ya teman-teman ya. Nah, setelah kita masuk ke catatan ini teman-teman kita tempelkan saja tadi link yang sudah kita uh, salin ya teman-teman ya nah, Kita tempelkan di sini teman-teman Setelah kita tempelkan begini uh, Kita ambil dari yang https ini teman-teman ya Kita jangan ambil semua Kita uh, ambil yang dari https ini Kita hapus ke belakang semua Kita hapus semua teman-teman Nah, setelah kita hapus teman-teman, ini kita salin teman-teman untuk melihat kode bos yang nanti akan menjadi kode kita teman-teman ya. Kita salin. Setelah salin kita keluar dan kita masuk ke aplikasi room atau browser bawaan ya teman-teman itu terserah teman-teman semua. Saya kasih contoh saya masuk ke browser aja teman-teman ya. Nah, di sini eh, di sini kita tempelkan tadi yang sudah kita salin ya teman-teman, kita tempel, kita masuk teman-teman. Nah, dan ini adalah kode bus saya teman-teman, eh, akun yang baru ya teman-teman. Jadi kalian tinggal tulis eh, kode bus ini teman-teman, kalian jangan lupa untuk eh, salin kode bus ini teman-teman. Nah, jika udah, butuh, udah kebuka kayak gini teman-teman, kita salin teman-teman habis disalin kita keluar lagi dari uh, uh, dari browser ya kita masuk ke catatan lagi teman-teman nah di sini kita tempelkan teman-teman nah setelah kayak gini ini kita jadikan ini udah menjadi link teman-teman yang akan yang nanti akan mem akan uh, mem membawa aplikasi snack video kita untuk menerima koin yang banyak teman-teman setelah itu kita salin teman-teman habis kita salin kita coba bagi ke aplikasi aplikasi facebook atau mau ke WA teman teman terserah teman teman ya saya kasih contoh ke WA aja teman teman setelah nah kita masuk ke WA setelah kita tempel di sini kita kirim teman teman nah dan ini sekarang udah menjadi link teman teman nah kalau udah menjadi link kayak gini ini alat untuk menuyul koin aplikasi Snack Video teman-teman. Jadi kalian bisa membagikan link ini uh, yang paling bagus itu lewat Facebook ya teman-teman ya. Jadi kalian uh, bisa lewat bisa masuk ke Facebook. Jadi kalian di Facebook cari ya teman-teman ya. Kalian mm -hmm. kalian di Facebook di Facebook cari uh, grup uh, Snack Video ya kan atau grup-grup penghasil uang lainnya terserah kalian teman-teman kalian tinggal masuk saja, nah masuk di aplikasi di facebook, terus kalian tempelkan link tersebut teman-teman, otomatis semua teman yang mengklik link itu akan akan dengan otomatis menautkan kode undangan kalian. Jadi itu teman-teman ya uh, tutorial untuk kali ini bagaimana. Kalian menerima koin yang banyak di aplikasi Snack Video. Terima kasih, teman. Sebelumnya, semoga jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan share sekaligus subscribe ya, teman-teman. Terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.